Pagi, Wah, pagi semua. Di ada nih? Ayo, on cam dulu yuk. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Um, mohon kameranya dibuka semua ya. Kan kita harus saling melihat satu sama lain, ya kan? Ayo, yang belum dibuka, camnya dibuka dulu yuk. Jangan malu-malu. Kabar ya, settingannya susah nih. Laptop tua. Iya, yeah, ditungguin. Yeah. Oke okay, kita akan memulai ibadah kita. Minimal um, untuk untuk apa namanya selama ibadah itu um, kamera tetap menyala ya. Dan mikrofonnya di mute. Kalau misalnya nanti um, ada yang mau disampaikan bisa melalui chat. Lalu nanti kita uh, akan ada sisi Q&A. Itu kalian kalau ada yang mau ditanyakan bisa. Bisa tanya, bisa resen tanya ke Pak Abe. Atau nanti bisa chat di kolom chat. Kalau misalnya malu-malu gitu dilihat yang lain, bisa chat private ke aku atau Pak abe langsung. Dimohon untuk selama, selama ibadah, fokus ibadah dulu ya. Yang lagi yang lagi makan, taruh dulu. Atau mau minum dulu sekarang, silakan minum dulu. Ya mau ke toilet dulu, ayo ke toilet dulu. Oke. Okay. Uh, mari kita mulai aja ibadahnya. Selamat Kita akan menyambung ibadah kita, mari kita lebih sungguh lagi dalam menyembah Tuhan dan memuji dia, mari kita menaikkan pujian sungguh indah. Mari kita menaikkan pujian Tuhan penebusku. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan roh kudus kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Di pagi hari ini, Engkau kembali berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama, meskipun secara virtual menggunakan Zoom, tetapi Engkaulah yang tetap menolong kami agar dimanapun kami berada, ibadah di tempat seperti apapun itu, hati kami benar-benar tertuju kepada Tuhan, dengan sikap hati yang menyembah dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Pakai hambamu untuk membagikan renungan pada pagi hari ini, untuk bukan hanya membukakan wawasan, menyegarkan ingatan, tetapi benar-benar engkau pakai untuk mengerjakan transformasi perubahan hidup di dalam diri setiap kami. Engkau juga berkati jaringan internet yang kami pakai, sehingga tidak menjadi kendala untuk kami beribadah dan mempelajari firmanmu berkati kami dan kalau mungkin ada rekan-rekan yang masih akan menyusul Tuhan juga siapkan hati mereka untuk bisa beribadah dan juga merenungkan Firman bersama-sama dengan kami pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke okay, uh, ya selamat pagi teman-teman sekalian uh, kembali kita berjumpa di Gematol ya dan hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu unforgiven yeah. the unforgiven Oke, okay. nah teman-teman, uh, ini satu hal yang perlu kita pikirkan bersama. Kira-kira uh, ada nggak ya dosa yang tidak terampuni itu? Padahal kita dan banyak agama-agama mengajarkan bahwa Allah itu Allah yang maha pengampun. Apakah ada dosa yang tak terampuni? Kalau ada, dosa seperti apa itu? nah itulah yang akan kita renungkan bersama sehingga ya dalam hal ini kita mesti waspada yang sampai ini yang kita lakukan nantinya nah teman-teman uh, dosa yang terampun ini ya pasti uh, di berbagai macam agama juga ada ya berbagai macam agama ada bahkan ketika saya coba lihat-lihat di Google ada satu agama yang mengatakan ada enam bahkan tujuh perkara yang membuat kita tidak bisa diampuni. Ya, tetapi kita akan lihat dari iman Kristen, dari Alkitab apa itu dosa yang tak terampuni. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami ya. Kenapa? Karena begini. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan begini. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, teman-teman, slide saya yang bagian ini, saya sengaja latarnya itu berwarna agak-agak unik. Itu sebenarnya warna kirmizi ya, atau crimson kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, cuman tergantung dari teman-teman di rumah masing-masing. Apakah tampilan layarnya, entah di handphone atau di laptop, sama dengan warna yang saya pilihkan di sini. Tetapi kira-kira seperti inilah yang namanya kirmizi. Jadi di sini meskipun dikatakan merah, tapi merah-merah agak-agak seperti ungu, ya. Nah, kalau di dalam Alkitab berbahasa Yunani khusus untuk terjemahan Perjanjian Lama, jadi Alkitab Perjanjian Lama itu ratusan tahun yang lalu pernah diterjemahkan dari teks aslinya Ibrani Aram kepada bahasa Yunani, yaitu Alkitab yang namanya Septuaginta. Nah, kata kirmizi ini di dalam uh, Alkitab Septuaginta ini, teman-teman nggak -teman perlu tahu juga nggak apa-apa detailnya, tapi ini sedikit info saja. Dalam bahasa Yunaninya kokikos, kokhikos, ya, kokkinos ya dalam uh, terjemahan lainnya, kokkinos. Nah, kirmizi kokkinos itu LXX maksudnya Septuaginta ya. Nah, oke. Okay. Jadi artinya ini satu hal yang uh, indah sekali sebagai sebuah janji tentang pengampunan Allah begitu. Nah, yang menarik di dalam Matius 27 ayat 28 sampai 29, ketika uh, Yesus uh, dihina, dianiaya dan mau disalib, di ayat 28 29, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia katanya. "Salam hai raja orang Yahudi." Nah, teman-teman, kata ungu di sini jubah ungu memang uh, di dalam uh, tradisi uh, Yahudi atau tradisi di dalam zaman Alkitab, jubah ungu, kain ungu itu melambangkan simbol kebangsawanan. Ya, jadi kalau jubah ungu itu, makanya di sini dikatakan uh, mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus seolah-olah karena Yesus mengatakan dia adalah raja, maka para uh, perwira ini hendak mempermalukan Yesus. Eh, kamu katanya raja ya, ini nih, nih saya saya kenakan pakaian ungu nih ke kamu ya, gitu. Nah, tapi menarik kata ungu di sini, meskipun di satu sisi sebagai jubah ungu sebagai simbol kebangsawanan, yang namanya raja, ratu, pangeran akan mengenakan jubah ungu. Tetapi kata ungu di sini, kalau dalam bahasa aslinya, kokkinos, kirmizi. Nah, Jadi teman-teman, di satu sisi ketika para perwira itu sedang mengolok-olok Yesus, sebenarnya mereka sedang memberikan sebuah peragaan bahwa bagaimanapun merahnya dosa kita seperti kokkinos, itu akan dibasuh bersih, Caranya gimana? Dengan memberikannya kepada Yesus. Yesus yang menanggung dosa kita yang begitu merah seperti kokinos ini, sehingga ketika dia sedang diolok-olok, sebenarnya ini satu gambaran juga bahwa Yesus sedang menanggung dosa kita yang sedemikian pekatnya, sedemikian merahnya itu. Seperti kokinos atau kirimizi. Nah, jadi, dari sini teman-teman, ya, kita bisa lihat bahwa meskipun dosamu begitu parah, merah, pekat, hampir seperti ungu, kamu masih bisa diampuni oleh Allah karena Yesus. Yesuslah yang menanggung itu di kayu salib. Seperti apapun dosamu, kamu masih bisa diampuni. Mau itu mungkin engkau dulu pengedar narkoba, dulu mungkin engkau pernah menjadi serial killer, ya. Yang sudah keluar dari penjara dan seterusnya, apapun dosa-dosa manusia itu, yang sedemikian parahnya, sedemikian bejatnya, sedemikian fatalnya, masih bisa diampuni oleh arah Allah karena Yesus. Nah, tapi menarik, saudara, di dalam Markus 3, ayat 28-29 tadi, ketika kita diberikan pertanyaan, "Ada nggak ya dosa yang tak terampuni?" Markus 3 ayat 28-29 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi, apabila seorang menghujat roh kudus, ia ya tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. nah Ini menarik. Dosa hujat dari manusia itu akan diampuni. Hujat jadi kata-kata makian, kata-kata hinaan yang ditujukan kepada Allah itu masih bisa diampuni. Tetapi di sini dikatakan kalau ada orang yang menghujat roh kudus, menghina, merendahkan roh kudus, dia tidak akan mendapat ampun bukan hanya selama-lamanya, tetapi dia mendapatkan dosa yang kekal. Kekal artinya apa? Melampaui selama-lamanya di luar dimensi waktu. Nah, bagian yang lain, Lukas 12:10 dikatakan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, jadi teman-teman, ini lebih jelas lagi ya. Kalau tadi anak-anak manusia di dalam Injil Markus mengacu kepada manusia secara umum, nah di dalam Lukas 12, anak manusia yang dimaksud adalah Yesus. Jadi setiap orang yang Menghina Yesus yang mengatakan sesuatu melawan Yesus masih bisa diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia ya tidak akan diampuni. Nah, jadi saudara, di dalam Alkitab secara jelas, secara tersurat, ya, secara terlihat nyata, ada loh dosa yang tidak akan diampuni. Jadi, membunuh manusia bisa diampuni. Ya. Membunuh sampai disiksa, dimutilasi terlebih dahulu, masih bisa diampuni. Tetapi kalau menghujat roh kudus tidak bisa. Yontek sampai bisa lulus kuliah, masih bisa diampuni, tapi menghujat roh kudus tidak bisa diampuni. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu maksudnya menghujat roh kudus? Mengapa menghujat roh kudus menjadi satu hal yang sangat-sangat, bukan hanya fatal, tapi benar-benar tak terampuni? Nah, menghujat Roh Kudus itu, teman-teman, yang dikatakan sebagai dosa terampuni, kita mesti lihat siapa itu Roh Kudus. Ya memang mungkin dalam hal ini saya tidak memberikan penjelasan yang sangat panjang karena berhubung waktu, tetapi ini. Roh Kudus adalah pribadi ketiga di dalam Alkitab yang diperkenalkan. Jadi secara umum Allah kita Allah yang Tritunggal ini memang menyatakan dirinya di dalam dunia dan juga melalui Alkitab, tetapi Roh Kudus menjadi pribadi Allah ketiga yang terakhir ditonjolkan, gitu. Ya, jadi kalau mungkin pada umumnya orang bisa lebih uh, mengerti dan tersambung untuk mengerti. Oh ya ada Allah itu Allah Bapa dan ketika di dalam Perjanjian Baru di Kitab Kitab Injil diceritakan bagaimana pribadi Allah kedua itu Yesus yang sangat ditonjolkan yang dimunculkan. Nah, setelah nantinya Yesus naik ke surga, pribadi yang lebih ditonjolkan adalah roh kudus. Nah, kalau pribadi Allah yang terakhir yang ditonjolkan ini tidak mau didengar juga, masih dihujat juga, artinya apa? Enggak ada lagi pribadi Allah yang ditonjolkan untuk dibagikan, untuk dinyatakan kepada manusia. Jadi inilah artinya, bahwa tidak ada lagi Allah yang berikut yang nantinya memberikan kesempatan untuk manusia bisa diampuni. Nah, Kalau di dalam Yohanes 16 ayat 8, ini akan lebih jelas lagi. Apa peran roh kudus? Di dalam Yohanes 16 ayat dikatakan, kalau ia datang, ia ya di sini maksudnya adalah roh kudus, ia akan menginsafkan dunia, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi setelah Yesus nanti naik ke sorga, Roh Kuduslah yang nantinya akan menerapkan karya keselamatan itu, mewartakan keselamatan itu melalui manusia juga yang menginjili. Untuk orang-orang itu, insaf akan dosanya. Untuk orang-orang sadar seperti apakah hidup yang benar itu, dan untuk orang-orang tahu penghakiman apa yang menanti manusia di akhir zaman terhadap dosa dan juga terhadap orang yang hidup benar. Nah, jadi saudara, melalui bagian ini, kalau ada manusia yang menghujat roh kudus, yang menghina karyanya, yang menolak roh kudus, berarti dia artinya tidak mau diampuni dosanya. Dia berkata tidak terhadap kebenaran yang roh kudus sampaikan, dia bahkan menantang untuk menerima penghakiman nantinya di akhir zaman. Nah Jadi saudara, kita bisa lihat di sini, makin jelas bahwa yang namanya menghujat roh kudus artinya berkata tidak terhadap dosa yang dilakukannya, yang disingkat oleh roh kudus, dia tidak mau hidup benar, dia berani menantang pengakiman. nah Jadi, itu artinya secara sederhana, menghujat roh kudus berarti menolak karyanya untuk memercaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seseorang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu artinya dia menghujat roh kudus. Karena roh kuduslah, yang membuat seseorang bisa memercaya Yesus. Di dalam Yohanes pasal 3 ketika di ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini mungkin ayat 16 kita hafal. Tetapi kalau nanti teman-teman baca lagi kisahnya di dalam Yohanes pasal 3, Yesus di awal-awal di ayat 3, 4, 5 dan seterusnya bicara tentang adanya roh yang melahirbarukan. Jadi untuk orang bisa percaya Yesus ada Roh Kudus. Ketika orang menolak Roh Kudus artinya dia menolak percaya Yesus. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat menghujat Roh Kudus tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan menolak Yesus. Ya seperti halnya di dalam gambar ini, bagaimana orang-orang waktu itu benar-benar benci terhadap Yesus dan siap-siap untuk merajam Yesus, melempar Yesus dengan batu. Jadi menghujat roh kudus secara sederhana adalah yang pertama, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat, atau yang kedua, mungkin untuk orang-orang tertentu yang berkata dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat, mengaku dia adalah orang Kristen. Menghujat roh kudus berarti ketika orang itu dengan sengaja meninggalkan Yesus. Artinya, saudara, kalau ada orang yang murtad, tidak ada lagi harapan buat dia kalau dia tetap mengeraskan hatinya untuk tetap murtad. Oleh karena itu, teman-teman, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang menjadi godaan, jangan tinggalkan Yesus. Karena kitalah yang justru akan mengalami kerugian yang begitu besar. Oke. Okay. Sebagai penutup dari renungan singkat saya, saya akan coba tayangkan video. Semoga ini bisa ditayangkan. Mm -hmm. Thank you. selamat menikmati Tuhan, tolong setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini, betapapun besarnya godaan yang ada di hadapan kami, tolong kami untuk tidak meninggalkan sebagaimana Yesus tidak pernah melepaskan kami. Ajari kami untuk bersyukur bagaimana Engkau terus menjaga dan melihara kami, tetapi tolong kami juga untuk bertanggung jawab dalam kehidupan kami, menjaga hidup kami akan tetap tertuju kepada Tuhan dan biarlah melalui nantinya kami akan berdiskusi, sharing, dan tanya-jawab. Ini menjadi kesempatan untuk kami bisa semakin memperdalam iman kami, dan juga semakin menolong kami untuk bijaksana dalam menjalani kehidupan keseharian kami. Berkati ya Tuhan, sesi tanya-jawab ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, okay, uh, ya demikian renungan firman Tuhan saya bahkan. Saya serahkan kepada uh, pengurus. Ya, terima kasih, Pak untuk renungan yang dibawakan. Kita akan mulai nih untuk sesi tanya-jawab, ya, sesi Q&A-nya. Uh, aku mau ingetin lagi untuk teman-teman yang mau bertanya, itu bisa melalui chat ya. Kalau misalnya mau chatnya langsung ke Pak b boleh, chat ke aku atau ke Kevin atau mungkin Nicole juga boleh. Dan kalau ada yang mau bertanya langsung di Zoom, itu juga Ayo. boleh banget, tapi pakai fitur raise hand dulu ya. Jadi habis raise hand setelah dipersilakan baru bisa bertanya. Oke. Okay? Oke. Okay. Eh um, ya. Ada mulai pertanyaannya nih. Yang pertama nih Pak B. Oke, okay, silakan. Bagaimana dengan umat Bagaimana dengan umat Islam? Mereka mempercaya adanya Yesus, tidak menyangkalnya. Apakah ada kemungkinan masuk surga? Oh, pertanyaan satu aja ya? Iya dijawab dulu. Oh oke, okay. okay. ya masih masih dari pertanyaan tadi. Cepat ada A nya <laughs> ya. Oke, okay. yaudah. Uh, ya, dalam artian begini, kalau kita lihat di uh, penanggalan secara sejarah kan misalnya. BC atau SM before Christ atau sebelum masehi misalnya kejadian ini terjadi tahun 500 sebelum masehi masehi itu kan maksudnya Mesias ya Yesus Yesus Yesus Kristus atau Isa al masehi masehi masehiyah ya nah jadi sebenarnya orang-orang banyak juga yang mengakui keberadaan Yesus tetapi banyak di antara mereka yang hanya melihat atau hanya meyakini Yesus itu entah sebagai tokoh moral yang baik, atau sebagai salah satu nabi. Nah, di dalam Al-Quran, sebenarnya ada beberapa petunjuk yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi, tapi dia lebih dari nabi-nabi yang lain. Ada sesuatu yang ilahi yang sebenarnya disampaikan di kitab suci mereka. tapi memang sayangnya tidak banyak yang mengetahui atau tidak banyak yang mengajarkannya karena apa? Ya takut nanti ya pengikut agamanya pindah dan uh, alau gitu, ya. Nah, jadi kalaupun mereka percaya kepada Yesus tinggal pertanyaannya, mengyakini Yesus sebagai apa? Kalau hanya sebagai nabi, ya itu tidak menyelamatkan. Karena Yesus bisa menyelamatkan kita karena Dia adalah Allah dan manusia. Dia manusia karena Dia menjadi wakil kita untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia Allah artinya dialah yang bisa mengampuni. Gitu, manusia nggak bisa mengampuni dosa. Ya. Makanya, kalau teman-teman baca Kitab Injil, misalnya, waktu ada orang lumpuh yang uh, mau disembuhkan lewat atapnya yang dijebol, itu mungkin teman-teman ada yang pernah ingat, ya. Ya ada orang yang sakit lumpuh, -lumpuh terus teman-temannya bukotong pakai uh, papan, terus uh, karena ruangannya penuh sesak, akhirnya uh, atap rumahnya dijebol. Ya Jadi inspirasi buat para maling atau enggak? Nah terus dijebol, akhirnya si orang yang lumpuh ini di dikerek pakai uh, tilam ya, sampai di hadapan Yesus. Begitu di hadapan Yesus, Yesus bilang, eh, Hai anakku, eh, dosamu diampuni. Nah waktu pas Yesus bilang dosamu diampuni, ahli taurat langsung Protes enak aja, kamu bilang dosamu diampuni. Kamu tuh siapa? Kamu tuh manusia. Kamu memang uh, tabib yang bisa menyembuhkan orang sakit, tapi kamu manusia, nggak boleh dan nggak bisa bilang dosamu diampuni. Kalau kamu bilang lampunya dosamu, boleh. Tapi kalau kamu bilang dosamu diampuni, artinya apa? Kamu berarti Allah ya. Nah, itu Yesus udah mau dilempari batu sampai mati. Nah, tapi kemudian Yesus bilang, "Mana yang lebih mudah bagimu? Bilang dosamu diampuni atau bilang..." Bangunlah, angkatlah tilangmu, dan berjalanlah kepada si lumpuh. Menurut teman-teman mana lebih gampang? Mana? Mana lebih gampang? Ada orang lumpuh nih di depan teman-teman. Terus kalian bilang, mana yang lebih gampang? Dosamu diampuni. Atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Atau bangunlah, lipatlah kursi rodamu, dan berjalanlah. Mana yang lebih gampang? Dosamu diampuni. Dosa diampuni. ya. Iya, itu lebih gampang ya. Nah, buat kita iya lebih gampang. Tapi buat orang Yahudi waktu itu, enggak. Itu bisa mati. Nah, tapi ini yang menarik. Sebagaimana kita kalau belajar kan butuh alat peraga ya. Kalau teman-teman sekolah minggu kan, guru-guru sekolah minggu ini ada alat peraga. Nah, jadi Yesus untuk mau menunjukkan bahwa dia Allah yang berhak mengampuni dosa, punya otoritas mengampuni dosa, dia pakai alat peraganya apa? Penyembuhan orang lumpuh gitu. Jadi kalau orang lumpuh itu bisa Yesus sembuhkan, berarti Yesus juga bisa amp dosa. Berarti Yesus adalah Allah. Nah, jadi teman-teman ya dalam hal ini tinggal yang menjadi pertanyaan buat kita, kita atau orang-orang di luar sana meyakini Yesus sebagai apa atau sebagai siapa. Gitu. Jadi keyakinan Yesus seperti apa itulah yang akan menyelamatkan atau yang tidak menyelamatkan. Semoga cukup uh, bisa membantu, ya. Oke, makasih, Pak Abe. Ini, si Novi, ada recent. Uh, boleh bertanya langsung, sih? Silakan. Oh, ini uh, ya, ada Novi. Silakan. Uh tadi angkat sudah angkat akan kelihatan udah nyala naiknya di unmute dulu di dulu nggak kedengeran iya nggak kedengeran uh, kurang kedengeran suaranya belum belum belum belum hmm. oh gitu ya yang belum kedengeran belum kedengeran Oh, nggak bisa antara di restart device nya atau chat oke okay, silahkan chat ya kalau restart device kelamaan ya oh oke okay, oke okay. ya yeah, mungkin agak panjang chatnya oke okay, kalau gitu mungkin pak b jawab pertanyaan dari yang lain dulu ya ini saya bacakan okay. ya pak Oke, okay, silakan. Um, jadi ada yang bertanya, Pak, kita kan beberapa minggu ini berbicara soal dosa dan keselamatan nih. Pertanyaan saya, kalau bayi yang tentu sudah berdosa karena dosa turunan, tapi kan mm -hmm. dia belum percaya dengan Tuhan Yesus. Kalau bayi ini meninggal, gimana lause, apakah secara gamblang kita bisa bilang bayi ini masuk neraka atau gimana? Oke, okay, ya, yeah, thank you. Itu pertanyaan yang sangat... Uh, apa ya sangat banyak ditanyakan juga ya. Ibaratnya, bayi kan belum ada kesempatan. Kesempatan berbuat dosa atau kesempatan untuk dengar Injil. Uh, yang pertama sih begini ya, kalau di dalam Alkitab beberapa ayat misalnya, kalau kamu tidak seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi anak kecil itu memang menggambarkan ketidakberdayaan. Bukan hanya bicara tentang kepolosan, gampang dibohongi, gampang percaya, tetapi Anak kecil itu menggambarkan ketidakberdayaan terus ketidakberhargaan. Ibaratnya, teman-teman waktu pas nanti datang ke satu perusahaan yang besar, ada bapak-bapak pakai jas masuk. Kira-kira satpamnya akan menyambut ya, resepsionisnya juga ya. Nah, tapi kalau misalnya ada anak kecil masuk, kira-kira resepsionis akan bersikap apa? Pasti ini anak ngapain sih? kalau bikin rusuh aja nanti. Nah, gitu. Nah, jadi uh, anak kecil menggambarkan ketidakberdayaan. Nah, kalau sampai, nah ini memang ada tafsiran juga ya. Kalau sampai anak bayi di tengah-tengah ketidakberdayaannya itu hanya umur berapa hari, bahkan berapa jam kemudian meninggal, uh, ini saya mengutip pendapat dari John Calvin ya, bahwa ada hak prerogatif Allah untuk membuat si bayi ini masuk surga. Karena kematian itu pada akhirnya adalah dalam kedaulatan Allah ditentukan oleh Allah. Kalau Allah menentukan untuk si bayi ini meninggal dalam waktu yang singkat dia hanya punya waktu untuk hidupnya singkat, maka ya Allah juga yang akan berhak untuk memberikan dia kesempatan untuk ke surga. Begitu. Ya, nah cuma ya kita dalam hal ini uh, kalau saya sih ya, kalau saya dalam penerapan saya, meskipun ya saya mengimani hal seperti itu juga, tapi uh, tetap saya meyakini bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga ini pengalaman saya. Waktu istri saya hamil anak pertama, ya si Yosafat, dan waktu hamil anak kedua, Yonatan, itu saya injilin mereka ya saya ke, ke perutnya istri saya terus saya injilin mereka saya bilang Tuhan Yesus sayang sama kamu mau nggak kamu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat gitu ya uh, memang mereka nggak langsung bilang mau gitu ya kalau gitu mungkin saya kaget ya tiba-tiba keluar suara dari perut istri saya gitu ada speaker dari mana tapi uh, entah gimana mereka nendang gitu ya merespon Nah, kenapa hal ini saya terapkan? Karena saya keingat kisahnya Elizabeth ketika berjumpa dengan Maria. Waktu Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis, berjumpalah si Elizabeth ini dengan Maria. Nah, ketika Elizabeth berjumpa dengan Maria, bayi di rahim Elizabeth melonjak. Begitu ya? Nah, jadi yaitu saya pikir bayi itu berespon terhadap interaksi-interaksi uh, yang ada di luarnya dia. Gitu. Jadi saya pikir dia ya sudah, saya aja anak saya. Dan yang kedua, argumen kedua adalah, uh, biasanya, ini saya pernah bahas juga di talk yang sebelumnya, ya. kalau uh, seorang ibu atau seorang ayah atau ya, sepasang suami istri pengen anaknya pinter, maka biasanya waktu pas lagi si ibu hamil, dia akan diperdengarkan, apa, rahimnya itu akan ditempelkan dengan uh, uh, mikrofon atau speaker yang diputarkan lagu-lagu klasik. Benar kan ya? Itu satu hal yang teman-teman tahu juga ya. Kalau pengen si bayi itu pinter, maka uh, sewaktu lagi di kandungan, perdengarkan lagu-lagu klasik. Artinya apa? Artinya bayi janin di rahim itu berespon terhadap rangsangan luar, mau itu audio, mau itu visual, mau itu getaran, hentakan fisik juga. Nah, jadi teman-teman ya kalau nanti teman-teman sudah uh, menikah terus uh, yang perempuannya hamil, jangan yang lakinya yang hamil ya, yang perempuannya yang hamil. Nah, perdengarkan lagu klasik, injilin juga ya. Begitu. Urusan dia terima apa enggak itu bukan urusan kita ya. Bagian kita injilin aja. Oke, itu ya, jawaban dari saya. Ada pertanyaan lagi atau oh ini di kolom chat apa ini? Mau saya jawab yang di chat? Iya Pak, dijawab aja yang dari chat. Uh -uh. Kan Cinovia ada tanya okay. pekerjaan kudus kan, kan sebenarnya ada yang lain juga. Misalnya Roh Kudus menggelisahkan hati kita ketika kita berbuat dosa, ketika kita ignore dan tetap berbuat dosa, apa itu bukan termasuk menghujat Roh Kudus? Oke. Okay. Wah sekalian nih Pak bisa nih Pak dua. betul. Oh, atas bawah. Oh, atas bawah. Oke okay, oke okay, okay. Apakah menghujat Roh Kudus? <laughs> eh, ya itu. Oke oke oke siap. Eh uh, ya jadi memang uh, menghujat Roh Kudus. Jadi begini, kita. Uh, di dalam interaksi dengan roh kudus, interaksi yang ibaratnya apa, yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada tiga. Yang pertama menghujat menghujat roh kudus, yang kedua memadamkan roh kudus, yang ketiga mendukakan roh kudus. ya Jadi tiga hal itu. Nah, tetapi dalam hal ini bisa dibagi menjadi dua kelompok bahwa dosa yang tak terampuni adalah menghujat Roh Kudus, yang ini ya. Nah, dosa yang terampuni adalah ketika dia mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh, memadamkan Roh Kudus. Nah, kalau mau pelajari lebih lanjut, tapi nanti kita akan bahas di lain kesempatan mungkin ya. Cuma maksud saya begini, baik itu mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus. Itu adalah dua uh, tindakan yang dilakukan. Kalau nanti kita baca di dalam kitab di dalam surat-surat Paulus itu berkaitan dengan uh, apa yang dilakukan orang yang sudah percaya, begitu. Ya, jadi ketika kita jatuh dalam dosa sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita itu uh, mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, kuasa yang abstrak yang uh, nggak ada perasaannya. Roh Kudus juga bisa berduka. Dia berduka ketika kita orang percaya sudah ditebus tetapi masih melakukan dosa. Roh Kudus berduka, Roh Kudus sedih. Gitu. Roh Kudus kecewa. Nah, yang kedua memadamkan roh artinya orang percaya itu ketika mendapatkan bisikan Roh Kudus atau gerakan Roh Kudus yang menggelisahkan dia, kita berkata tidak. Kita memadamkan ibaratnya gerakan yang dikerjakan Roh Kudus untuk menolong kita hidup kudus atau berkata tidak terhadap dosa. Ya. Jadi kalau tadi yang pertanyaan uh, Novi, uh, menggelisahkan, roh hati, ya, menggelisahkan hati kita ketika berbuat dosa, ini tinggal dalam frame-nya yang mana? Sebelum belum percaya Yesus atau sudah percaya Yesus? Kalau sudah percaya Yesus berarti ketika kita berkata tidak terhadap kegelisahan yang roh kudus kerjakan, itu dalam kelompok yang kedua antara mendukakan roh kudus atau memadamkan roh kudus. Gitu. Jadi menghujat Roh Kudus itu benar-benar berkata saya tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Saya tidak mau taat kepada Yesus sehingga ya tidak ada harapan lagi buat dia karena Roh Kuduslah yang sebenarnya hendak menggerakkan kita untuk menaati Yesus. Gitu dalam frame nya percaya atau tidak kepada Yesus bagi Tuhan dan Juruselamat. Gitu. Nah. Tinggal pertanyaannya ada pertanyaan lagi di sini yang agak mirip juga dan ini uh, private ke saya ya secara pribadi uh, saya bacakan terkait firman tadi menghujat atau menolak Roh Kudus apakah ini spesifik bersikap deklaratif dalam artian uh, secara sadar gitu ya deklaratif entah dalam hati sendiri atau di depan banyak orang dan hanya ter bisa terjadi atas kesadaran penuh atau ini bisa secara tidak sadar kita lakukan Uh, ya memang kalau di dalam Alkitab di Mazmur 19 waktu itu sempat pernah saya bahas juga ya ketika kita bahas tentang uh, psikologi bahwa kita bisa melakukan dosa yang tidak kita sadari gitu ya. Nah, tapi dalam artian begini. Secara umum Allah memberikan hati nurani. Jadi mau itu orang percaya atau bukan orang percaya pada umumnya orang itu punya semacam kepekaan akan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, gitu. Nah, tetapi memang karena hati nurani manusia ini sudah juga tercemar oleh dosa, maka tetap membutuhkan anugerah Tuhan, tetap butuh untuk dikuruskan oleh Firman Tuhan, gitu. Cuman maksud saya orang-orang pada umumnya dengan hati nuraninya mereka bisa tahu kok bahwa ada Allah. Ada kebenaran yang sejati. Misalnya apa? Misalnya kalau uh, ada orang yang mencuri, mau di negara manapun, itu tetap mencuri itu salah, gitu. Ya, mau negara yang tidak menyembah Tuhan sekalipun, mau itu di RRC, mau itu di Rusia, mereka pasti punya punya aturan, nggak boleh mencuri, mencuri akan dihukum, gitu. Meskipun itu bukan berarti mereka bilang ini kami buat karena kami mau sepuluh perintah Allah, ya. Nah, jadi sebenarnya manusia secara umum tahu yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Gitu. Ya, tetapi dalam hal ini kalau ini konteksnya kalau kita baca di dalam Alkitab di dalam Injil tadi bahwa ada orang-orang yang memang secara sadar mereka menolak Yesus. Nah, tetapi kalau di dalam Injil tersebut misalnya tadi Markus dan Lukas, Yesus belum memperkenalkan secara terbuka tentang pribadi Roh Kudus. Sehingga meskipun mereka membenci Yesus, masih ada harapan setelah Yesus naik ke surga, roh kurusnya akan lebih terlihat peranannya. tetapi nah, ketika peranan roh Kudus untuk uh, orang bertobat melalui penginjilan yang dilakukan rasul-rasul masih tetap ditolak, ya sudah berarti tidak ada harapan lagi. gitu ya Jadi uh, kalau sadar atau tidak sadar itu satu saat kita pasti akan tergelisahkan. gitu. Tinggal nanti setelah tahu kita salah, mau bertobat enggak? Gitu. Jadi entah kita akhirnya sadar kita berdosa, entah itu melalui hati nurani, atau melalui orang yang ngomong, atau melalui peristiwa yang terjadi sebagai sebuah refleksi buat kita, atau tiba-tiba ada teguran, ada apa bencana. Tapi intinya ketika satu saat kita disadarkan bahwa kita berdosa, pertanyaannya kita mau berespon Uh, ya, enggak untuk bertobat atau tidak gitu ya? Oke, okay. oh, ini ada lagi. Eh, yes, gitu ya. Saya coba uh, jawab pertanyaan yang berikutnya. Uh, ada pertanyaan, saya bacakan ya, yang di chat. Uh, Japri, saya Japri namanya ya, ya, Pak Abe. Manusia kan dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Apakah ketika seseorang yang homoseksualiti, transgender dan lain-lain? Apakah secara tidak langsung mereka menghujat Allah yang menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah? Ya, Memang kalau kita masih mengkaitkan materi ini dengan topik minggu lalu tentang murid atau murtad, dalam hal ini kita bisa mengaitkannya. Ya. Jadi teman-teman yang namanya pengajaran doktrin itu, sifat salah satu sifatnya adalah koheren koheren itu yang yang maaf kalau istilahnya agak-agak ribet ya. Koheren itu artinya saling terkait satu sama lain, gitu. Jadi kalau misalnya kamu uh, melihat ada kesalahan di satu poin, kamu nggak cuma mau memperbaiki satu poin, tapi dokternya yang lain harus diperbaiki juga, karena itu akan berhubungan satu sama lain, begitu ya. Nah jadi ini sangat berhubungan dengan yang minggu lalu. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan orang itu menghujat Allah atau tidak sebelum dia mengakhiri hidupnya di dalam penghujatan dia terhadap Allah, gitu. Karena kita tidak bisa menyimpulkan orang itu murtad total ketika dia belum mati, karena siapa tahu dia sebelum meninggal di detik-detik terakhir, dia mau meninggal, dia bertobat. Bicara tentang secara eksplisit menghujat Allah, itu sebenarnya di Amerika banyak ya, ada gereja setan, jadi setan aja ke gereja loh, teman-teman. Ya, kita harus malu juga ya. Nah, itu penghinaan-penghinaan terhadap kekristenan banyak sekali. Jadi di dalam ritualnya itu kalau misalnya mereka lagi ibadah, perjamuan kudusnya itu ya ada roti, ada anggur. Nah, rotinya itu, hostinya itu ditaruh di lantai terus di minta maaf nih. di nih ya. Di eh, -eh, -eh ini, gitu. Benar-benar dihina. Dan kalau teman-teman misalnya nonton video-video klipnya Lady Gaga, itu banyak sekali penghinaan tentang kekristenan. Ya. Jadi ya Jangan ya, ini jadi publikasi terus lubung ya buat teman-teman. jadinya pengen nonton video klipnya Lady Gaga ya. Tapi ya begitu terjadinya, sehingga ada rumor yang mengatakan bahwa dia memang uh, untuk kesuksesannya dia menjual dirinya dan meminta ya diberkati ya suaranya oleh setan supaya dia bisa sukses dalam karirnya. Benar atau tidaknya ya silakan teman-teman tanya sendiri sama Lady Gaga-nya ya kalau ada kesempatan. Tapi kalau dari si video-video klipnya sepertinya mengarah ke sana juga begitu. Tapi ya siapa yang tahu? Tiba-tiba misalnya dia bertobat ya kita nggak tahu juga. Gitu. Tapi secara dimensi ruang dan waktu sekarang ini, sekarang-sekarang ini dia sedang menghujat Allah, dia menghina Allah. Tetapi apakah nantinya dia kemudian ya ternyata bertobat ya kita nggak tahu. Gitu. Ya. Oke. Nah kalau ini homoseksuality dan transgender, ya dalam hal ini. Uh, kalau dibilang menghujat Allah, saya tidak langsung bisa simpulkan seperti itu, karena mereka uh, untuk bahkan ini terjadi di banyak kalangan Kristen. Minta maaf tadi ada iklan motor ya. <laughs> ya, jadi uh, intinya mereka memang mencari ayat juga untuk pembenaran mereka, karena banyak gereja, termasuk di Amerika dan di Eropa fondasi mereka untuk melegitimasi orang-orang yang uh, homoseksual ini adalah karena manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Gitu, sehingga berharga, jangan di uh, hina, direndahkan, perlakukan mereka setara dengan orang-orang yang punya orientasi seksual yang heterogen gitu, heteroseksual. Nah, tapi ya banyak kali ini gereja-gereja memaksakan memperkosa ayat dalam artian apa? Karena kejadian tiga mengisahkan tentang kejatuhan manusia dalam dosa sehingga Penyimpangan-penyimpangan seksual terjadi, gitu. Jadi, homoseksualitas itu dosa, gitu. Nah, jadi, uh, meskipun orang-orang homoseksualitas, ya, homo homoseksual ini adalah orang-orang yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah, tetapi perilaku seksual mereka menunjukkan mereka berdosa. Ya, nah, jadi, uh, nah, kita jadi dalam hal ini, kita mesti lihat uh, dalam dua hal: homoseksualitas itu, yaitu... Per pribadi, Yang kedua, pergerakan. Pribadi dalam artian apa? Mungkin saja orang-orang yang mengalami dosa homoseksualitas ini adalah orang-orang memang citra dirinya rusak. Citra dirinya rusak, tidak mampu menerima dirinya, karena satu dan lain hal mungkin perlakuan orang tua, hilangnya sosok figur pria dan wanita yang ada di rumah, Papa tidak menjadi figur laki-laki uh, yang sejati, mama tidak menjadi figur wanita yang sejati, gitu, sehingga mereka rusak. Tetapi, uh, jadi ini kita perlu tolong, kita perlu bimbing, kita perlu kasihi. Nah, tetapi yang kedua adalah gerakan, movement. Gerakan yang ibaratnya apa? Memasalkan untuk orang, ayo rame-rame kita homoseksual. Jadi ini sama saja dengan ayo kita rame-rame nonton video porno boleh kok silakan nonton sepuas-puasnya kalau masih kurang ini akan di-upload lagi video yang terbaru nah artinya apa ini gerakan untuk menjurumuskan orang dalam dosa nah ini harus dilawan gitu ini harus didebat dengan argumentasi yang logis dengan pemaparan ayat firman Tuhan nah urusan mereka menerima atau menolak yaitu urusan mereka kalau mereka menolak berarti mereka ya bisa dikatakan ya tergantung ya ya bisa dikatakan mungkin yang menghujat Allah yang Uh, sudah menegur mereka akan keberdosaan mereka, begitu. ya. Jadi kita mesti lihat ini. Saya pernah beberapa kali ngasih contoh ya, bagaimana kalau teman-teman uh, nanti ngisi-ngisi form uh, isian aplikasi begitu. Kadang-kadang untuk jenis kelamin itu dibuat uh, tiga pilihan. Jadi seolah-olah kalau kamu belum menentukan ya silakan nanti bergumul secepatnya nanti kamu mau menyeberang ya pindah haluan, gitu ya. Oke. Okay. Uh, saya coba jawab pertanyaan yang lain, banyak juga yang lewat pribadi ya, private. Apakah dapat dikatakan bahwa orang yang tidak diampuni karena menghujat roh kudus ditujukan kepada orang yang telah percaya kemudian menolaknya? Kalau dari segi konteks ayat dari Injil Markus dan Lukas yang barusan saya kutip, itu berkaitan dengan orang-orang yang dari awal memang menolak Yesus. Dari awal menolak Yesus. Makanya tadi dibilang, Uh, menghujat anak manusia masih diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Jadi maksudnya uh, untuk orang-orang pendengar Yesus waktu itu, yang diperkenalkan secara lebih uh, menonjol adalah Yesus anak manusia. Ketika dia ditolak, nah masih ada kesempatan, yaitu apa? Setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus yang akan lebih berperan untuk mengimplementasikan uh, karya Kristus itu. Nah, tapi kalau dia ditolak juga, ya berarti orang-orang ini nggak ada kesempatan lagi. Jadi sebenarnya konteks ayat tadi berkaitan dengan orang-orang yang memang dari awal menolak Yesus. Bukan orang yang sudah percaya Yesus. Nah, tetapi kalau pertanyaan orang yang sudah percaya kemudian menolak, ini bisa dikatakan sebagai ya menghujat roh kudus, ya ini lebih jelas lagi yaitu sebagai orang yang murta. Tetapi kembali lagi ke topik minggu lalu yang sempat saya bahas, kita tidak bisa menyimpulkan orang ini totali, Totally uh, menghujat Roh Kudus, totally murtad sebelum sampai di akhir hayat. dia. gitu ya. Yeah. Oke, okay, saya coba uh, jawab lagi. Ada pertanyaan: Shalom Pak Abe, mau tanya, kalau seorang tidak mau meninggalkan dosanya, misalnya dia sudah meninggalkan istri yang sah, lalu menikah lagi dan tetap bersama istri mudanya, tidak mau, ke, tidak mau balik ke istri sah, tetapi beliau sudah minta ampun akan dosanya. Tunggu, ada lanjutannya nggak ya? Sebentar ya. Oh, nggak ada lanjutannya kayaknya. Jadi tunggu. Saya coba simpulkan aja dulu ya. Mungkin maksud pertanyaannya, apakah dosanya diampuni? Uh, yang pertama memang saya bukan Tuhan Yesus yang bisa bilang si X ini dosa diampuni ya. Ya saya hanya berdoa kiranya Tuhan mengampuni dosanya. Kalau saya bilang dosanya diampuni bisa-bisa teman-teman keluar langsung dari zoom-nya lemparin saya pakai batu ya. Oke. Okay. Nah jadi uh, dalam hal ini dia uh, bisa bisa dikatakan antara pengampunan dan pertobatan itu dua hal yang nggak bisa dilepaskan. Jadi, ketika di sini uh, dia tidak mau balik kepada istri yang sah, jangan-jangan itu artinya dia belum sungguh-sungguh meminta pengampunan Tuhan. gitu. Nah, cuma memang dalam hal ini uh, situasinya agak kompleks karena, uh, apa namanya ya, ketika misalnya dia sudah dengan istri mudanya dan sudah punya anak, uh, di satu sisi ya, dia harus punya pertanggungjawaban juga terhadap keluarga baru yang dia bangun nah cuma pertanyaannya apakah dia harus menceraikan keluarga barunya itu atau tidak itu ya ini keputusan etis yang tidak bisa diperumum ya semua akan melakukan metode ini gitu ya cuma dalam hal ini kalau dia memang benar-benar meminta pengampunan Tuhan untuk kesalahan dia yang meninggalkan istrinya yang sah berarti ya harusnya yang kedua adalah dia ada etiket untuk meminta maaf kepada istri lamanya itu. Karena memang bicara tentang, makanya ini di dalam kitab surat 1 Yohanes, dikatakan, mana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan manusia yang tidak kelihatannya kita tidak bisa kasihi. Jadi artinya, kita relasi dengan Allah itu kan abstrak, yang enggak kelihatan. nah Kalau relasi dengan Allah yang abstrak itu kita bilang kita punya, tapi kenyataannya relasi yang real dengan manusia kita nggak punya, jadi, ini satu hal yang aneh. Gitu, nah, kadang-kadang kan kita, ketika catatan pengampunan, kita bisa bilang, ketika kita melakukan kesalahan, kita minta ampun sama Tuhan. Itu gampang. Kenapa? Karena uh, kita tidak melihat secara langsung ekspresi Allah, kita tidak merasa dipermalukan ketika kita meminta pengampunannya. Nah, lain halnya ketika kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Karena yang pertama belum tentu dia mau memaafkan. Yang kedua, kita akan dipermalukan di situ. Nah itulah kenapa pengam, meminta maaf itu dianggap sebagai tindakan pengecut. Padahal dibutuhkan keberanian untuk melakukannya. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam hal ini yang saya perhatikan, dia sepertinya belum sungguh-sungguh meminta pengampunan dan menyesalkan dosanya. gitu. Karena kalau dia ada penyesalan terhadap dosanya, Ya, ada etiket untuk meminta maaf kepada istrinya. Nah, tapi memang di dalam relasi ini pengampunan pengampunan belum tentu menjamin ada rekonsiliasi. Gitu, ya. Jadi, ketika teman-teman konflik sama orang lain, bagiannya adalah kita mau meminta maaf apa enggak tinggal pertanyaannya dia memaafin kita atau enggak kalau dia nggak memaafin ya udah berarti urusan udah bukan di kita lagi tapi di pihak dianya. demikian juga si apa namanya si pria ini ketika dia mengakui bahwa dia salah dia minta maaf kepada istrinya dan mungkin dia mau minta balik lagi kepada istrinya tinggal ketika istri pertamanya ini bilang saya enggak mau nah itu jadi ini kan berarti enggak ada rekonsiliasi kan ya. Enggak ada enggak ada pemulihan relasi. Nah, jadi pengampunan itu tidak menjamin pemulihan relasi dalam artian rekonsiliasi. Nah, kalau tidak terjadi rekonsiliasi yaitu berarti udah bag, bukan bagiannya si orang yang bersalah ini tetapi bagian dari si orang yang mau mengampuni. Dia mau mengampuni apa tidak. Gitu. Nah, itu sih. Oke. Eh uh, lanjut juga ini ada Pertanyaan, oke, okay. Pak Abe, kan kita tahu nih genre musik dark metal identik dengan penyembuhan setan, Pak. Ada beberapa juga band yang bergenre dark metal memakai simbol iblis. Apakah kita sebagai orang Kristen boleh mendengarnya, Pak, atau kita jatuh dalam dosa? Uh, ya, dalam hal ini memang kalau secara uh, simplistik, secara sederhana menyederhanakan, ya dosa gitu. Cuma memang ya dalam banyak hal kalau uh, kerangka pikir seperti ini kita pakai maka kita makin sadar kita berdosa dalam banyak sekali hal, gitu ya. Karena apa? Karena lagu-lagu hip hop, lagu-lagu yang bergenre apa uh, nge rap segala macam itu kata-katanya baik itu sangat violent kasar. Kata-katanya bahkan juga yang banyak juga yang uh, vulgar porno. gitu Atau misalnya, ya misalnya itu ya, Despacito, lagu itu, kan itu sangat vulgar sebenarnya. Kemudian uh, Ed Sheeran ya, Shape of You, itu benar-benar vulgar kan? Uh, uh, nah, jadi ketika kita nyanyi, pertanyaannya, apakah kita sing with understanding? Kalau kita understand itu dan kita tetap nyanyi, artinya kita menyetujui. Dan disitulah dosa kita. Nah, kalau dosa yang lain adalah kita nggak tahu artinya kita nyanyiin. Nah, itu lebih parah lagi, <gif> ya, gitu. Nah, tapi memang kalau lagu-lagu metal ini, kalau yang mungkin saya mengacu kepada jawaban saya di bulan November lalu, Gematok sebelumnya, jawaban saya masih tetap sama bahwa eh uh, memang musik metal ini dengan simbol-simbolnya mereka menunjukkan pemberontakan mereka terhadap Allah, gitu. Hanya kita nggak tahu kenapa mereka memberontak terhadap Allah. Apakah mereka pernah keke, mengalami kekecewaan terhadap Allah, ya, mengalami kepahitan? Mereka berharap sama Tuhan, tapi ternyata kemudian eh, ekspektasi mereka tidak tercapai. Mungkin, misalnya ada orang yang sakit, keluarga yang sakit, tapi ternyata malah mati, bukan disembuhkan. Padahal mereka beribadah kepada Tuhan. Ada juga seperti itu. Nah, kita nggak tahu motif mereka seperti apa, tetapi ya, kita karena kita tidak tahu motif mereka, ya sudah masih ada berbagai jenis musik lainnya kita bisa dengarkan dan nikmati uh, baik syair maupun nadanya ya dan karena uh, lagu dark metal ini ya seperti saya uh, bahas di pertemuan yang lalu itu kan nada nadanya bukan nada nada yang secara biologis dan psikologis itu mendukung kita ya makanya kalau teman-teman di dalam tips and trick cara mengasuh bayi atau mendidik janin, itu nggak pernah ya ada psikolog-psikolog atau dokter-dokter yang bilang, hei ibu-ibu, nanti kalau lagi senam hamil, sambil senam hamil, coba perdengarkan lagu-lagu metal ya ke janinnya. Wah pasti, itu anak akan sukses ketika udah lahir nanti. Nggak akan ya, kita nggak pernah dengar tips entry seperti itu. gitu Karena memang secara penelitian uh, biologis dan psikologis itu ya lagu-lagu ini tidak mendukung. Dan saya pernah cerita juga sebenarnya di GEMA beberapa tahun yang lalu, ya, ada peneliti dari Jepang yang mencoba uh, memperdengarkan lagu-lagu metal, lagu-lagu klasik, dan kata-kata makian, dan doa kepada sebuah gelas berisi air. Tapi bukan air ini. ya. Jadi si peneliti dari Jepang ini uh, melakukan eksperimen dengan beberapa jenis uh, gelas yang ada airnya itu, jadi ada air yang uh, dikata-katain, dimaki-maki, ada air di gelas yang didoakan, diberikan kata-kata positif. Dan seterusnya, akhirnya dilakukan penelitian secara struktur kristalnya, hasilnya memang benar-benar berbeda. Kata-kata makian, suara-suara yang tidak teratur, musik-musik dark metal itu, menghasilkan struktur kristal yang berantakan di dalam air yang diteliti. Sebaliknya, doa-doa yang disampaikan terhadap gelas yang berisi air itu, maksudnya ketika minum berdoa dulu, mengucap syukur, terima kasih untuk uh, minum ini, air ini. Terus ada kata-kata positif yang diberikan, musik klasik yang diputarkan. Struktur kristal airnya rapih. gitu, ya. Nah, jadi teman-teman, ya dari sini kita bisa melihat ini, uh, ya sebaiknya sih nggak usah ya. Meskipun kadang-kadang saya masih, ini saya waktu bikin persiapan Unforgiven ini, lagu yang terngiang yang di telinga saya apa, teman-teman? lagunya Metallica Unforgiven 1 2 3 <laughs> ya. itu lagu zaman saya masih ini ya, masih sekolah kayaknya. Ya, sekolah atau kuliah ya, ya itulah. Jadi saya tahu lagu itu. Saya pernah dengar juga. Dan pas saya lihat videonya sepertinya menggambarkan uh, kepahitan ya dan pemberontakan. Gitu. Oke, okay, jadi ya saya tidak menganjurkan ya untuk teman-teman uh, terus uh, melakukan hal ini ya, mendengarkan lagu-lagu ini dan juga memakai simbol-simbolnya karena yaitu mereka sedang menyatakan pemberontakan terhadap Allah jadi kita nggak usah ikut-ikutan gitu oke semoga bisa membantu ya jadi masih masih ada lagu-lagu genre lain yang bisa kita nikmati gitu Pak maaf agak melenceng ini saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya apakah pacaran apakah yang pacaran itu dosa karena banyak yang bilang kalau pacaran itu dosa lebih baik tunangan Bagaimana Pak? Uh, apakah yang pacaran itu dosa? Oke. Okay. Uh, pacaran itu nggak dosa ya. Dalam artian Alkitab sendiri tidak pernah menyatakan tahapan pacaran sebagai tahapan yang perlu dijalankan. Gitu. Ya. Jadi eh, boleh pacaran apa enggak ya enggak apa-apa begitu. Tapi kalau menurut saya lebih baik pacaran yang putus daripada pernikahan yang cerai. Jadi maksud saya, pacaran itu tergantung kita ya dua hal ya. Ketiga ya, sebenarnya sih. Pertama motifnya. Motifnya apa dulu? Kalau sekedar having fun ya mungkin enggak usah pacaran karena biasanya kalau cuma having fun, funnya hilang pacarannya selesai, gitu, ya. Jadi cuma memang biasa di masa-masa remaja ya pacaran ya begitu. Saya mungkin pernah bagikan ini di GEMA ya yang tentang merdeka untuk pacaran bahwa uh, usia sekarang ini sudah beda pola pikir dengan usia zaman saya waktu remaja. Kalau saya remaja waktu masih SMA atau bahkan SMP itu nggak pernah. Yang namanya berpikir untuk pacaran, meskipun dia tetap pacaran juga sih, diem-diem ya. Jadi saya waktu SMP, diem-diem pacaran sama yang non Kristen lagi waktu itu. Terus waktu SMA, ya CCPN, TTM, sama yang Islam juga gitu. Nah yang Kristen pas kelas 3, nah pas kuliah baru lebih serius. Nah, jadi waktu itu kenapa saya waktu pas kuliah lebih serius? Karena mindset kami, generasi kami adalah, kalau kamu pacaran, berarti kamu udah mau nikah. gitu Makanya kalau teman-teman misalnya nih, Ya Kalau usia teman-teman yang sekarang, kayaknya kalau kalian ngomong ke orang tua, Pak, saya mau pacaran. Biasanya papa mama masih bilang, emang kapan mau nikahnya? gitu Itu karena mindset uh, papa mamanya dari teman-teman masih mindset yang seperti saya dan orang tua saya. Nah, tetapi tahun demi tahun berganti, nah, zaman sekarang, pacaran itu bukan mau nikah. Bukan untuk mau nikah, tapi ya buat senang-senang, ya, pengen lebih dekat, pengen punya yang punya kawan yang bisa lebih apa ya lebih intens kita bangun relasinya gitu ya jadi dalam hal ini teman-teman uh, tergantung ya motivasinya apa pacaran kalau memang teman-teman hanya untuk uh, senang-senang uh, having fun jalan-jalan makan-makan uh, saya nggak bilang itu dosa tapi ya ini bukan pacaran yang akan mempersiapkan kepernikahan gitu nah yang kedua kalau itu kan motif yang kedua cara Cara kalian pacaran gimana? Nah, kalau cara pacarannya memang baik, sopan, itu masih aman. Tapi kalau cara pacarannya sudah uh, berbahaya, ya udah, kontak fisiknya berlebihan. Kita nggak bisa, maksudnya gini: biasanya perempuan itu biasanya, perempuan itu lebih uh, alarmnya lebih kuat daripada laki-laki. Waktu pacaran biasanya yang... Uh, paling risih duluan itu perempuan bisanya. Nah, tapi lama-lama alarm ini lama-lama makin pelan suaranya. tetap nah, Jadi maksud saya, kalau misalnya dari perempuan alarmnya sudah uh, pelan dan mati, ini uh, hubungan seks pranikah akan lebih mudah terjadi. Gitu. Ya, jadi makanya waktu pacaran itu bisa menjadi hal yang berdosa selain motif yaitu cara ketika cara pacarannya itu benar-benar itu tadi mengumbar hawa nafsu wah ini repot. Benar-benar akan menjadi batu sandungan teman-teman juga akan dipenuhi rasa bersalah hidup juga akan tidak jadi kudus dan bisa jadi ya keperawanan akan dikorbankan gitu nah bicara tentang tunangan ya ini eh, mungkin tergantung juga ya kalau konteksnya untuk zaman saya artinya ini benar-benar udah terikat total begitu ya terikat total jadi udah makin mantep ke pernikahan. Nah, apakah untuk zaman sekarang pertunangan sebagai sebuah antidot untuk pacaran yang bisa membuat berdosa ya balik lagi. Ketika sudah, sudah tunangan pun cara cara dia menjalani relasi bisa membuat dia jatuh dalam dosa juga gitu. Ketika tidak menjaga kekudusan hidup ya, tidak saling menghargai dan menghormati, tidak memberikan batasan dan memang eh, apa ya ini satu cerita yang saya dapat dari satu eh, adik rohani ya dia perempuan dan eh, waktu itu sudah pacaran dan mereka berdua mantap sekali untuk eh, maksimalnya yakinlah yakin dengan pasangannya sehingga eh, nanti kalau udah lulus kuliah kerja udah lebih siap lah nikah dan menikah dengan si ex itu nah. Ya singkat cerita ya dia uh, ya karena sudah makin mantep, makin yakin, akhirnya apa interaksinya makin intim bukan hanya intim secara emosi tapi secara seksual. Jadi uh, interaksi fisik, pegangan tangan, ciuman bibir dan seterusnya itu udah makin intens. Uh, bahkan sampai ia ya melakukan hubungan seks uh, ya benar, benar ya alat kelaminnya ya gitu. Minta maaf ya, agak sulit. Cool, ya? Nah setelah melakukannya. Hati mereka dipenuhi dengan rasa bersalah dan yang paling merasa bersalah adalah yang perempuan. Memang akhirnya mereka menikah, tapi ada kebahagiaan yang dia bilang hilang. Karena apa? Mereka pertama kali melakukannya sebelum menikah. Mereka tidak menikmati secara penuh, melainkan waktu mereka melakukannya setelah itu mereka merasa bersalah dan itu mereka nyesel banget. Nah jadi, eh, itulah kenapa memang hubungan seks itu Ya Tuhan sudah rancangkan untuk dibuat di dalam institusi pernikahan Sehingga ketika suami istri melakukannya Tidak ada lagi rasa bersalah melainkan ada kebebasan, kelegaan, kepuasan gitu Nah jadi, dalam hal ini Pacaran itu dosa ketika tadi ya Ketika caranya apa yang dilakukan itu bermasalah Nah yang ketiga adalah dampaknya Ketika kamu pacaran, dampaknya kamu jadi malas-malasan belajar, lebih ngelawan sama orang tua, kemudian jadi nggak ada semangat, berarti ada masalah besar. gitu. Harusnya pacaran kan menyemangati kamu ya. Apalagi kan ketika nanti menikah kan ya dibilang itulah teman hidup. Artinya temannya akan menemani kamu seumur hidup, temannya akan menolong kamu seumur hidup. Kalau ternyata teman itu tidak menolong ya repot. Berarti masalahnya di mana? Di orangnya kah? Atau di dinamika relasinya? Gitu. Ya, semoga ini uh, membantu ya. Karena ini bisa jadi seksi khusus mungkin ya. Tapi semoga uh, jawaban ini bisa menolong. Okay. Baik Pak, thank you. Ya, sama-sama. Pak, apakah suara hati yang baik itu disebut suara hati roh kudus? Uh, saya tidak bisa simpulkan itu, karena tadi ya, seperti saya katakan, uh, Allah berikan secara umum, istilah teologisnya, anugerah umum, pewahyuan umum, pewahyuan umum kepada manusia itu hati nurani, salah satunya. Untuk mengetahui yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Nah, tetapi bisa jadi roh kudus pakai hati nurani. gitu ya. Jadi bisa dibedain ya. Intinya, apakah suara hati itu menuntun kamu untuk taat kepada Tuhan atau enggak? Kalau menuntut untuk kamu mau taat kepada Tuhan, Ya, saya uh, bisa diyakinkan bahwa dengan ini bahwa Roh Kudus pakai itu, pakai suara hati itu, ya. Jadi uh, prinsip sederhananya tadi, apakah suara hatimu yang menggelisahkanmu itu membuat kamu mau menaati Firman Tuhan? Misalnya suara hati itu menggelisahkan kamu karena ini berkaitan dengan kamu lagi nggak taat sama Firman Tuhan. Nah bisa jadi, ya saya bisa ya bisa setuju bahwa Roh Kudus pakai itu untuk menggelisahkan hatimu gitu ya oke okay, semoga bisa menjawab ya uh, sembarn pakai okay. kayaknya pertanyaan yang uh, di kolom chat personal sudah habis ya ya yeah, sudah habis oke okay, baik pak B terima kasih okay. uh, Apakah dari sini ada yang mau bertanya secara langsung mungkin? Yang mau tanya langsung pakai suara? Apa ada? Oh ya sama ini sekarang sudah jam 11.38 nih teman-teman. Uh, ya nanti coba ini aja ya, time keepernya ya. Kapan waktunya selesai. Oke, masih ada yang mau bertanya, Kak? Eh, sorry, tadi ada Henki ya. Ini saya lagi di gereja. Iya, Henki sama Feni habis bimbingan peran Eh. Oke, karena udah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi, Sisi um, eh, QN kita hari ini, kita tutup saja di sini. Oke, okay, um, jadi terima kasih Pak B untuk telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, nah sama -sama. sekarang, um, saya mau kasih beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan itu kita ibadahnya gabung bersama KU. Lalu yang kedua, untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa transfer melalui, um, boleh ditampilin kok atau Nicole boleh ditransfer melalui nomor rekening ataupun bisa scan QR code yang nanti disediakan mungkin. Bisa ditampilin enggak, Nicole? Nah ini... Bisa ditransfer melalui rekening yang di situ atau di scan QR code-nya ya. Udah sih itu aja. Uh, boleh minta Pak Abe untuk tutup dalam doa. Oke, okay, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kesempatan kami bisa kembali mengadakan ibadah pada pagi hingga siang hari ini. Setiap renungan, pertanyaan, dan jawaban yang telah kami uh, perdengarkan dan juga akan dijadikan, dialah itu semakin memperkaya kami untuk semakin mencintai Tuhan dan lebih bertanggung jawab lagi dalam menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kami yang hadir, dan kalau nanti uh, rekaman dari ibadah kami juga akan di-upload di YouTube. Tuhan juga yang kiranya berkenan pakai, sehingga menjadi berkat bagi rekan-rekan kami yang mungkin belum sempat join pada saat ini. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan besok setiap kami akan kembali kepada aktivitas keseharian kami, baik itu yang sekolah, baik itu yang kuliah, maupun yang bekerja, dan juga setiap kami akan kembali berinteraksi dengan keluarga kami. Oleh karena itu, satu hal yang kami mohon. kira hanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan roh kudus menyertai kami senantiasa. Baik hari ini, esok, makasai selama-lamanya. Amin. Um, kita mau dokumentasi dulu, tolong buka kameranya dulu ya teman-teman yang bisa dibuka dulu camnya.